waalaikumsalam monggo monggo binara monggo monggo monggo oh, monggo monggo monggo yeah, aku mau cerita karawang cerita apa lu aku <tuk> bumin karo bocah saiki lo, bau musik jatelu. bocah saiki lo kandanan nangel le sak porin, nak dikonsola terlalu malaman terlalu ngesengakon. joko kwiwi deh, kwiwi deh. dur bocah kumain deh, manet marang, aku nyeseng tuwok. uh tuh nyeseng pener, ngeseng tua iku ngajak sholat, ngua deh, langsung tidak mengkak sholat, ngangakontok. Sengaku malah mentolong ditipai Lelengkar lelengkar saib gae Oh Allah Ajo rajo Mala ya Oh, mana tanya? Berarti dulu Berarti waktu orang salah, Nur Yora salah Cuma kurang bener Kurang sadar diri Paham Mala yuk, bener yuk yuk isu bukan makan tapi ura arep dedih wong anu. tapi arep dedih ngantur yang gendel wadalah keblu keblu subscribe <laughs> Oh, waalaikumsalam monggo monggo Maggo, monggo monggo biasa telur jalan-jalan calon kok ayo loh kita ke calon teh teh dan disindir bocah iki aku walah alah. aku mau berang entah entertain tapi aku malah kene teh ini teh teh teh di Azul yolek padi, Mas Bro, kata-kata hmm. buat mantan Mas Bro. Mantan itu bekas. Kasas. Mantan itu rupanya kok setan, rasanya kok ketan. <tuk> Jadi celok tok nduk. Subscribe. Konser teh matur nuwun lur. Salam seduluran saawas lur. Sa